Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat, baik, dan sukses selalu Berjumpa lagi dengan saya di Serba Serbi Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Tentang bagaimana membuat stiker sendiri Di aplikasi Whatsapp di sini saya menggunakan aplikasi langsung saja ya teman-teman buka playstore lalu cari aplikasi namanya iSticker seperti ini dan namanya aplikasi seperti ini pembuat stiker untuk whatsapp yang ini keterangannya seperti ini lalu teman-teman install ukurannya 9,4 coba kita install dulu kita tunggu sebentar <tuh> masih proses menginstall Dan sebaiknya teman-teman sebelum membuat stikernya itu mempersiapkan gambar yang uh, backgroundnya itu kosong ya Kayak stiker-stiker itu Dan bisa dihapus backgroundnya di video tutorial saya sebelumnya Seperti itu bagaimana cara menghapus backgroundnya seperti, nah ini ada contoh seperti ini kan backgroundnya kosong, teman-teman ini downloadnya bisa menghapus backgroundnya di menghapus online itu ya mudah. nanti tinggal mengupload di aplikasi ini, tinggal mengcustom di sini pun bisa, tapi bila teman-teman pengen cepat atau pengen mudah menghapusnya itu di aplikasi yang Sebelumnya saya pernah upload Di channel ini Langsung saja kita buka ya teman-teman Kita buka hmm, Kita tunggu nah ini ini sebelumnya saya tadi sudah membuat nah ini materialnya langsung saja caranya membuka pertama ini icon plus ini tambahkan nah pilih sumber gambar coba dari galeri ataupun dari berkas sama saja di mana gambar teman-teman teman-teman simpan. Nah di sini saya sudah persiapkan gambarnya kita masukkan. Nah ini sudah masuk gambarnya. Nah ini untuk memotong teman-teman ada optionnya ya ada pilihannya Dan bila teman-teman ingin memotong bebas Bisa menggunakan potong bebas ini ya teman-teman Gambar gunting Teman-teman pilih Nah itu petunjuknya Kita oke okay. Nah langsung Langsung kita potong coba kita ulangi. Nah coba nah, tuh itu ada gambar pembantunya, teman-teman bisa. Kita bisa detail motongnya, bisa enak. Teman-teman bisa lihat yang kayak itu, bulat uh, spion itu di atas untuk detailnya. Ya, nah, teman-teman lihat itu saja. Nah seperti itu. Nah, kalau sudah, kalau pengen disesuaikan, disesuaikan dulu. Cuma mama merapikan ya, teman-teman dirapikan, Gabus bagian yang ini. Nah, ini bisa teman-teman rapikan. Misal di sini atau dikembalikan yang plus itu. Nah, itu ditambahkan. Tinggal teman-teman perbaiki. Nah, kalau sudah, kita pilih selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Ini, kalau teman-teman ingin memotong, biasanya kalau uh, gambar foto itu kan dipotong biar backgroundnya kosong, biar hasilnya bagus seperti itu. Nah, untuk sementara kita menggunakan yang seperti tadi saja, yang biasa. Ini ada bentuk pemotongan, ada lingkaran. Nah, kalau ini yang VIP ini. Harus ini, ada syaratnya teman-teman Teman-teman bisa ikutin ini Sementara kita yang free dulu aja ya Yang ini, ada yang jempol Ada yang ini Nah seperti ini Bisa digerakkan, dipotong Contohnya yang ini, kita potong ini Atau balik, ini baliknya vertikal, horizontal ini mutarnya meng-custom seperti itu lalu kalau sudah sudah dipilih, langsung saja kita potong nah, hasilnya seperti ini kita potong nah, setelah itu kita pilih ada dekorasi ini menu-menunya teman-teman coba kita kembali lagi dekorasi gambar kita coba satu persatu sama dekorasi seperti apa ini ada kacamata ada banyak di sini contohnya coba nah, ini ini kalau VIP ini belum bisa ya harus itu tadi membagikan tadi nah ini coba nah, di, di beberapa buahnya teman-teman teman-teman bisa bisa pilih ini contohnya coba kita cari aja nah ini nah kita atur dimana letaknya ini untuk membesar kebecilkannya sini nah ini untuk memutarnya nah bisa di sini setelah itu nah ini ada bila ingin menambahkan gambar lagi ini misal ah bisa itu ataupun bintang-bintang ini customnya Nah, ini, kalau untuk pengen mencoret-coret, ini kuasnya Ini menghapusnya. Ini kita aduk aja. Nah, seperti itu kita. Kalau ini sudah selesai, ini. Nah, setelah itu coba teks. Nah, ini pilihannya: di teks ini ada hurufnya. Model hurufnya tipe hurufnya gold, kita coba pilih ini saja, kita coba kita tulis, misal. Crank. 그래. Terus ini untuk warnanya Ini untuk teksnya Nah Seutama teksnya ini Garis batasnya ini Nah garis batasnya Misal putih saja Ini latar belakang Kalau ingin Di latar belakang Kalau tidak kita hapus saja latar belakangnya Seperti ini Coba Garis batasnya teksnya kita rubah putih, garis batasnya kita rubah Oke, kita rubah nah seperti ini kalau sudah selesai setelah itu kita atur lagi nah misal seperti ini Nah, kalau sudah, ini untuk mengaturnya. Tambahkan emoji. Nah, ini pilih emoji. Ini kalau emoji yang besar, ya teman-teman. Kalau tadi emoji yang kecil, coba ini. Nah, ini besar. Kalau ini yang kecil-kecil, banyak tadi yang ini. Ini tambahkan emoji. Kalau yang ini garis batas saja, emoji aja Nah ini Nah setelah teman-teman selesai Bisa teman-teman simpan nah, Langsung Buat Terserah teman-teman apa namanya Tes Buat tambahkan ke WhatsApp, tambahkan ke WhatsApp, ya, WhatsApp, tambah, ya telah ditambahkan, ini sudah jadi. Sekarang coba kita buka aplikasi WhatsAppnya. Kita coba. cari stikernya, nah ini sudah ada di sini, nah, sudah jadi ya teman-teman, seperti itu sudah jadi. Nah teman-teman tinggal bisa berkreasi di edit foto teman-teman atau foto yang lain. Sekian dulu ya teman-teman tutorial dari saya, dukung selalu. Serba Serbi Channel dengan cara subscribe komen like, dan share Sebanyak-banyaknya di media sosial Teman-teman Di media sosial teman-teman Agar Agar channel ini Tetap dan cepat berkembang Sekali lagi Terima kasih Sampai jumpa di video Saya selanjutnya Salam dari saya Serba Serbi Channel